lor biragi mau oh. bang ane biragi batang meter bahannya apa wah nasi wah test trip gila Wah, mending di kambarin aja, ih, rwo apa ge ngelate wu wu wu wu wu wu wu wu harganya layangan gapang ya, ya. yang ingin minat, ya. Jadi, ini. Jadi, ini pemiliknya. Nanti teman-teman bisa tanya uh, kalau mau nanti saya nomor saya di grup. Ini yang lebih... ini yang lebih... ini kalau sama itu sama, banyak, hmm. ya. itu sama Satu paket ini, kalau youtube kondang lor untuk gondangnya Jawa Timur gitu. dan bela melap viral di like dan subscribe ya, di cek sih Kita telur rangan sandran bokong semok motif masyarakat Oh umum cawa siap perjalanan totes. Wah oh, samaane suara lur. persiapan persiapan untuk penerbangan layangan kapangan sandaran 5 meter Masih dalam Uji Coba Itu loh layangnya Lepas Sandarannya Gede Hai test strip layangan sandaran 5 meter motif tapangan lapangan bokong si langsung Lur mantap Oh aneh suara nih Ayo, jual tenan ini. Langsung lurus, wah, oh, hewan tengah ya. loros yang belum ditas mas, mas. oh aman lor aman lor nama-namaan, nyangkut, anu ne, pitingane dosawangane gurono <tos> lagi ama suara suarane jen. saya satu kali lagi lor kita tes lagi yang tadi ada kesalahan teknis sebab masih baru disetting lor motif SH Trate. ini dijual lor kalau ada yang mau beli bisa lanjut di kolom komentar Aku nah, ya detail wih, singa nengosori wih sih mau dites. Nek nah, gue genah harganya satu sen, nah, iki belum tahu. Masih dites dulu. nge nah, bagus baru bisa dicantumkan harga lor. Wah terima jadi, terima party setting. Dan itu langsung kena siap dobel nih. Andranil, matang meter setengah. <tuh> ini krunya kerune kang mas sopon yang Facebook ya. Sawangan ini orang ukur, ketini sawangan. Orang kemana langsung mukas sih pak?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 kondisi karya CV RWCA ya lho wayahane bareng YSP tes lagi untuk penerbangan yang kedua ini masih di testing. Hai kau masih udah apa sih? Wow, iki barang suaranya sawanganin. Sinji <guluh> hmm. orang tidak awas Sawasewa say. coba lagi lor Tau percobaan untuk yang kedua tes uji coba layangan wow mantap lor masak merengganu tapi kayaknya ini mereng aja mantap lor Wo. Oh enak sono. Susah. Segegan keadaan barang. Mau pak, mampir anginnya. Anginnya mau pak mampir, Ini dua kali terjadi, tapi tidak apa-apa. Tidak ada yang rusak sama sekali, masih utuh Oh, wah lah wah ini apa ini layanan ini layanan satu kali lagi test strip hingga sukses ini kita coba di sawah lor. Mau neng jalan besar lagi di sawah. Main ojo mengganggu perjalanan. Cakung-cakungan lor. siapa bandor. anginnya entak lur. Oh, mantap nih iki Tapi kok kaya kange tulen nggak, Nosh ya? Saya gitu ya? Sosok gula angin nih. Wah oh, ngecirek lagi